Welcome back to my YouTube channel, Tisha Hermawan. coba bikin make up sweet american girl karena kemarin aku uh, baru lihat di YouTube ada YouTuber dari Cina sana uh, dia create make up ala hot and sweet american girl gitu dan hasilnya tuh lucu banget, cantik banget kayak boneka gitu loh, kayak boneka, boneka. Gimana ya? Muka Chinese tapi American style. Jadi keren gitu. Nanti aku kasih fotonya di sini contohnya. Nah, eh, yang pertama itu pastinya kalau mau make up tuh pakai primer dulu dari Viva Queen. Nah, ini Perfect Blurring and Wrinkle Corrector. Masih pakai ini terus karena aku ngabisin. Baru nanti coba yang lain. Ini aku akan pakai di area yang eh, bertekstur dan berpori-pori besar gitu, make up tuh jadi beneran flawless, jadi kayak nggak ada pori-porinya gitu loh, dan nggak teks bener-bener memperbaiki tekstur setelah make up. Oke, okay, ini uh, primer udah cukup meresap dan aku juga udah pakai soft lens juga, lalu lanjut pakai foundation. Aku akan pakai foundation dari Bourjois Paris Ini yang Healthy Mix Ini anti foundation 16 hours Mengandung vitamin mix yaitu vitamin C, E, dan B5 Ini aku udah pump tadi di mixing palette Ini sekitar eh, 4 pump Aku akan pakai foundation brush jadi perbedaannya nih yang udah pakai foundation. Ini yang belum foundationnya kayaknya agak sedikit keputihan. But it's oke okay karena nanti dia akan teroksidasi dan dia akan uh, menggelap dengan sendirinya. Kemudian setelah itu aku akan uh, ratain dulu uh, foundationnya pakai sponge. Okay. Satu, dua, tiga Nah, ini udah pakai uh, foundation full satu muka. Lanjut, aku akan buat contour. Ini aku pakai LA Girl uh, yang Pro conceal HD concealer. Apa aku akan bentuk kayak huruf C gitu di sini? C di sini, C. akan temukan Chris aku ternyata di sini nah, sini aku akan kasih juga terus dari sini. di bagian sini aku akan highlight bagian hidung biar kelihatan lebih mancung lagi. Ini aku pakai dari ini Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. selain itu aku akan highlight juga bagian under eye powdernya aku pakai R.C.M.A Warnanya translucent, tapi udah aku pindahin disini Aku akan set Di bagian under eye Sama itu sama semuanya ya Ini yang udah diset Ini yang belum Keliatan ya bedanya Ini agak lebih sedikit mantul Cahayanya Yang ini uh, udah matte Untuk alis Aku pakai dari Benefit Yang browsing. Oh, Ini Ini shade-nya yang tiga Sudah ada uh, Spully-nya apa ya ini namanya uh, brush ya Ini uh, angle brush seperti ini Uh, rapiin pakai uh, brow mascara, brow mascara nya dari Maybelline yang fashion brow. Kalau drama mascara, okay. Seperti Ini hai, Itu aku hai, Dari Focalur uh, ini yang nomor 01 yang nine colors eyeshadow. Kayak ini. Nah untuk yang pertama aku akan pakai base warna yang ini, yang ini dulu pink. Masuk aku taruh di semua bagian kelopak mata aku. Aku akan pakai warna yang ini. Ini ke seluruh kelopak untuk masih simmer. Oke, okay. seperti ini. Lanjut, aku akan pasang uh, bulu mata dulu. Aku akan pakai bulu mata yang seperti ini yang tipis-tipis tapi kelihatan gitu panjang lalu aku akan kasih maskara biar ke bulu mata asli sama bulu mata palsunya itu lebih menyatu eyeliner masih sama dari Maybelline yang Hyper Impact Liner. bikin uh, bagian bawah mata ini okay, pakai ini double brush ini, Salah. ini. Salah. Aku ambil warna yang hmm. coklat ini Aku akan bikin sedikit eyeshadow selanjutnya aku akan pakai uh, bulu mata bawah. selanjutnya aku akan pakai uh, blush ini dari L yang blush palet. <coughs> akan pakai warna ini. kita mulai dari bagian hidung sini. Blush sudah seperti ini Jadi di hidung sebelah sini sama di sini Lalu aku akan pakai highlighter Dari Hojo Nah, ini sini sedikit Oke, untuk lip liner Aku pakai pensil Viva dulu Tipis-tipis oh, aja makeover yang ini, ini yang intense uh, matte lip, lip cream, long lace, lightweight, lightweight, plus itu dari Fenty Beauty, masih dari Fenty Beauty. akhir aku akan pakai setting spray dari Hanna Sui Fix and Glow and dan makeupnya aku akan ganti baju dulu. So, this is my makeup. Wow. Oke, okay, semoga kalian suka sama video tutorial make up aku yang barusan dan jangan lupa komen, like and subscribe juga aktifin tombol notifikasinya. Oke, okay, segitu dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.